Halo semuanya, aku Rian bagian kecil aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan di episode hormat kali ini, gua pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang viral belakangan ini. Kita udah sampai ke part 6, dan buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah. So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset dan kita langsung mulai aja videonya. So, video yang pertama ini gue dikirimin sama Adinda Novia. Oh ya BTW buat kalian yang punya rekomendasi video horor dan penampakan yang kayaknya menarik nih buat kita bahas bareng-bareng di next episode, langsung aja DM gue di Instagram. Kalau video kalian menarik, gue bakal masukin di next episode. Oke? Okay? Halo Kak, aku mau kirim video yang dapat dari channel Youtube Joni Ahmad Channel. Video dia selalu bahas tentang proses pembangunan infrastruktur gitu. Nah, yang di video ini dia lagi bahas pembangunan sirkuit Mandalika. Dan dia gak pernah bikin konten selain itu, apalagi horor. Tapi, kok di sini aku notice di awal video yang baru dia upload tadi, kayak ada sekalipun bayangan hitam gitu terbang di menit 8-10 di belakang truk itu. Aku mau nanya, please banget, itu apa ya, Kak? Perhatiin yang di belakang truk di tengah. Oke, kita tonton videonya bareng-bareng. Awalnya, gue sendiri cukup kesulitan buat ngeliat penampakannya yang dimaksud itu yang mana sih. Tapi, Adinda ini juga ngirim screenshot penampakannya ke DM Instagram gue. Dan gue coba lihat lagi, akhirnya gue notice di belakang dua alat berat yang ada di lintasan sirkuit Mandalika itu, ada sebuah bayangan hitam yang bergerak melompat dengan sangat cepat dari kanan ke kiri. Bayangan itu cuma nongol sedetik aja dan langsung hilang lagi secara misterius. Kalau gue perhatiin, proses ngilangnya itu kayak nge-dissolve gitu guys. Setelah gue tonton videonya berkali-kali, gue sendiri nggak ngerasa ada yang janggal di video ini. So, gue bisa pastiin kalau video ini jelas-jelas bukan video editan. Karena dari pergerakan kameranya, pencahayaan, dan juga tracking objeknya, semuanya itu bisa ngeblend sempurna dengan environmentnya. Dan lagian buat apa ya ngedit-ngedit video penampakan di video kayak beginian? So, gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu cuma kantong kresek, sampah, hewan, debu yang nempel di lensa drone? Atau emang yang tadi itu adalah sebuah penampakan yang real? Dan buat kalian semua yang penasaran sama video aslinya, kalian bisa cek channel Joni Ahmad Channel, linknya gua taruh di bawah. So, ada sebuah video yang viral di TikTok beberapa waktu yang lalu. Video itu direkam oleh seorang cowok di tempat penggilingan padi. Ada penampakan sosok yang diklaim mirip Poci di video itu. Perhatikan baik-baik, nggak -baik. usah gue jelasin panjang lebar ya, jelas sosok poci di video yang tadi itu bukan penampakan yang real karena nggak mungkin banget ya bapak baju merah yang jaraknya sekitar cuma 2 meteran dari sosok poci itu Doi sama sekali nggak notice dengan penampakan yang ada di deketnya apalagi Doi itu diliatin sama poci itu dengan durasi yang cukup lama tapi walaupun sosok yang tadi itu bukan penampakan yang real kalau gua zoom dan gua perhatiin baik-baik emang sosoknya itu creepy banget sih guys mirip banget sama sosok pochi. Gua nggak tahu ya apakah sosok yang tadi itu emang ditaruh situ dengan sengaja atau jangan-jangan yang tadi itu cuma tumpukan kain atau karung beras yang secara nggak disengaja karena efek debu dari ruangan itu yang kotor dan segala macam ngebentuk siluet yang mirip kayak muka orang dan kalau dilihat dari jauh emang agak creepy ya. Tapi gue bisa pastiin kalau yang tadi itu jelas bukan penampakan pocong yang real dan cuman ilusi optik aja. Setilin. Nah ini nih video yang sempat viral banget di TikTok beberapa waktu yang lalu. Video ini udah ditonton lebih dari 14 juta kali. Dan karena penampakannya yang cepet banget, gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. So ada seorang bapak-bapak yang masuk ke sebuah pesawat dan Doi ngevideoin pakai kamera handphonenya awalnya Doi itu sama sekali nggak notice ada yang aneh di videonya sampai Doi lihat lagi rekaman video yang tadi. Di momen itu, Doi baru sadar kalau ada sesosok kepala yang mengintip ke arah belakang dari salah satu kursi penumpang yang ada di pesawat itu. Dan pas bapak ini berjalan maju mendekat ke arah sosok yang tadi, kepala itu seolah buru-buru buat ngumpet dan udah nggak kelihatan lagi sampai akhir video. Sebenernya sih ya, bisa aja yang tadi itu cuman penumpang lain. Toh juga pas ngelewatin kursi yang tadi, kamera bapak ini tuh nggak diarahin ke sosok yang tadi. Jadi, ya jelas aja nggak bakal kelihatan. Tapi orang yang merekam video ini, itu mengklaim kalau Doi adalah penumpang pertama yang masuk ke dalam pesawat saat itu. So, pastinya di dalam pesawat itu bakalan kosong dan sama sekali nggak ada orang. Terus, yang noleh ke belakang tadi itu siapa? 5, ada sebuah video yang cukup creepy yang masuk FYP di TikTok. Video ini direkam oleh seorang cowok yang merekam kondisi rumah tetangganya yang persis ada di depan rumahnya yang sedang kosong karena ditinggal pulang kampung. Doi mengklaim kalau rumah itu sama sekali gak ada yang nempatin. Tapi pas Doi tengok malam-malam dari luar kaca rumah itu kelihatan kayak ada sesuatu yang mondar-mandir dari dalam rumah. Baru tinggal dua bulan lihat tuh di dalamnya. Tulis, ada sesuatu berwarna putih yang kelihatan berkali-kali mondar-mandir di sepanjang video karena videonya yang gelap banget. Jadi, cukup sulit ya buat mastiin yang tadi itu sosok apaan. Karena sosok yang tadi itu cuman kelihatan sekelibetan aja, dan gak terlalu jelas. Tapi pas gue bacain komen-komennya, banyak warga plus 62 yang percaya kalau yang tadi itu mungkin cuman hording yang ketiup kipas angin aja. Ya masuk akal banget sih menurut gue. Pastinya kalau hording jendela ketiup kipas angin, bentukannya bakalan sama persis kayak di video yang tadi. Tapi masa iya sih? Rumah ditinggal pulang kampung sama penghuninya, tapi kipas anginnya nyala. Menurut gua aneh banget. Atau jangan-jangan cuman cowok ini doang yang malah ngarang-ngarang cerita. Kalau sebenarnya rumah yang tadi itu bukan rumah kosong, tapi ada penghuninya di dalam, cuman lampunya aja dimatiin. So, gimana menurut kalian? aku. Video yang terakhir ini berasal dari cuplikan video live streaming di TikTok dari Andri DMS 212 New. Nah, kali ini doi ada di sebuah tempat outdoor yang gue sendiri juga nggak tahu lokasi persisnya di mana. Tapi, seperti biasa, ya, selama doi live streaming, ada aja viewersnya yang rekam cuplikan video itu, dan nggak jarang beberapa viewersnya itu justru lebih notice kalau ada penampakan di videonya, bahkan ketika Andre ini sama sekali nggak notice. Jadi, nggak jarang, doi itu justru baru sadar sama penampakan itu pas abis dikirimin videonya sama viewersnya. So, coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini Baik-baik Seperti biasa ya ada satu video di episode hormat yang gue nggak kasih tahu penampakannya di mana, Karena gue suka banget buat ngetes kejelian mata dari kalian semua. So, buat kalian semua yang udah nontes penampakannya yang mana, mungkin bisa bantu share di komen di bawah, buat ngebantu teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan buat nyari penampakan di video yang tadi. Dan buat kalian semua yang suka nontonin video Ghost Hunter Explore ke tempat-tempat angker, kalian bisa mampir ke channelnya Andre, linknya gue taruh di bawah.